selaku masyarakat yang ada di pelosok Kampung Maluweng mengucapkan terima kasih atas pemberian pemberiannya dan juga kami sangat membutuhkan Al-Quran karena memang di Kampung Maluweng ini sangat susah untuk uh, mencari Al-Quran karena jarak yang begitu jauh memang aksesnya ke la dari laut dan kemudian kalau misalnya lewat uh, daratan memang sangat uh, ekstrim jalannya Di sini di Kampung Malung ini penduduknya eh, mayoritas adalah masyarakat eh, muslim sehingga jamaah yang ada di masjid Kampung Malung ini sangat-sangat membutuhkan karena ada berapa taman pengajian yang eh, di Kampung Malung ini membutuhkan Al-Quran terjemah, dan terjemahannya sehingga kami mengucapkan juga banyak terima kasih dan kunjungan dari saudara-saudara yang seakidah untuk boleh datang ke tempat yang sangat sulit untuk dijangkau